Allah Allahu la Allah Allah Allah Allah Allah Allahu akbar Allahu akbar dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir warahmatullahi wabarakatuh.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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du Ayyuha al-hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqatu tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah Melalui kodok dan irodatnya, kita semua bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini, bisa diberikan kesabaran, ketabahan, sehingga kita dalam hati ridho untuk duduk sebentar di tempat yang mulia ini. Semoga dan senantiasa seluruh amaliah ibu dan bapa dijadikan sebagai amalan solihan wamakbulan amal yang senantiasa bisa menyelamatkan kita semua dari dunia sampai di akhirat nanti amin salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wanabiana nabi besar nabi agung nabi muhammad saw berikut keluarganya para sahabatnya para tabiin atbab tabiin sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir Semoga kita semua tanpa terkecuali yang hadir semuanya Semoga mendapatkan syafaatul uzma nanti di yawma wal hisab amin Allahumma ya Allah ya Allah ya robbal alamin Ikhwatul iman wal islam yang saya cintai yang Allah muliarkan Alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini Kita bisa bertemu, bisa bertemu tak muka, bisa bersama-sama melaksanakan takoruban ilallah melalui tolakul ilmi melalui sholat, ibadah sholat dan melalui berjamaah ini semua adalah jasa Allah subhanahu wa ta'ala ya. ini adalah semuanya karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita semua maka kita Wajiblah bersyukur kepada Allah Di saat yang sama, di waktu yang sama Kita semua bisa duduk di tempat ini Dengan waktu yang sama mungkin saudara-saudara kita yang di luar sana Yang hanya memubatirkan waktu atau Membuang-buang waktu yang tidak bernilai Berarti kita sangat beruntung Pada saat ini waktu kita sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya istiqomah dalam ibadah, dalam taklim, menjadikan suatu kewajiban merasakan ada keperluan, ada kebutuhan di dalam hati kita. Sehingga kita ini kalau tidak mengikuti itu, merasanya ada rasa apa? ada rasa rugi sekali ya. Rasa ada rugi gitu kan. Oh kenapa orang lain ya Allah diberikan kesempatan untuk menambah amal dengan ta'lim, dengan berjamaah. Kenapa saya tidak ya Allah itu kan. Itu merasakan rugi gitu. Nah akhirnya kita ini ada suatu keperluan. Seperti kebutuhan di dalam pengajian, kebutuhan di dalam ibadah terhadap Allah SWT. Hmm. <tuh> Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Di dalam <coughs> saat ini masih Allah membicarakan orang-orang munafik ya rajim. Bismillahirrohmanirrohim amanu wa inna di dalam ayat ini Allah masih Memafarkan Orang-orang yang Munafik ya Sehingga Beruntun beberapa ayat Lebih dari Sepuluh ayat Ini terus menerus Allah Membukakan Tanda-tanda orang-orang yang Munafik Kenapa? Karena Allah sayang kepada umatnya kepada hamba-hambanya agar senantiasa umatna atau hamba-nya tidak terjebak kepada kemunafikan, kan? akan tidak terjebak, tidak terjerumus menjadi orang-orang munafik. Karena orang munafik ini, kata Imam Ali. فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ شَارُّ خَلْقِلَهِ Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pang jelek-jeleknya manusia seburuk-buruknya manusia itu adalah orang-orang yang munafik walaupun dia itu kelihatan tampangnya cakep, hebat Hartanya cukup mewah kehidupannya, tetapi mereka mempunyai sifat kemunafikan, maka itu syarhl khalkilah. Itu termasuk orang yang sejelek-jeleknya manusia. Jadi panggoreng nama makhluk Allah Nuhaya di alam dunia teh etak jalma-jalma anu maruna naudzubillah summa na Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang munafik. Maka pelajarilah. Bu. Ya? Surat Al-Baqarah ini kita kaji, kita pelajarinya, itu semuanya. Kenapa? Kita mempelajari sifat-sifat munafik. Supaya kita tidak terjerumus kepada kemunafik, kemunafikan. Maka di dalam Islam ada istilahnya kita harus mengenal kejelekan. Harus tahu kita yang disebut dengan Khomer. Harus tahu yang disebut dengan apa yang bisa memabukkan, Kita harus tahu. Bukan setelah tahu kita mau mencicipi, mau mencoba, bukan. Jadi kita kalau tahu ini akan memabokkan, ini yang disebut dengan Khomer. Insya Allah ketika satu saat ada orang yang memberikan, kita tahu bu. Ya kalau sudah tahu oh ini Homer nih oh ini ini Arak nih gitu kan jadi kita selesai makanya dalam ilmu mantek Pun ada ilmu mantek yang diperbolehkan dan ilmu mantek yang tidak diperbolehkan yang dihalalkan dan yang diharamkan nah kita dua-duanya harus tahu kenapa karena kita jangan sampai terjadi apa memakai ilmu mantek yang diharamkan kalau sudah tahu insya Allah tidak akan terjerumus ya jadi sifat-sifat munafik seperti begini begini bukan pengen jadi orang munafik tetapi kita ini menjaga oh ini munafik ini mah jangan kita lakukan wa ini keberapa ya keberapa ayat orang munafik ini Wa iza lakul ladhina dan afabila bertemu orang-orang munafik ini Alladhina amanu dengan orang-orang yang beriman Ya Bila bertemu dengan Abu Bakar Bertemu dengan Usman Ali Ya kalau dulu bertemu dengan ansor bertemu dengan para muhajirin, orang-orang munafik ini, aman. mereka mengatakan iman. Saya beriman seperti iman kalian. Saya meyakinkan seperti keyakinan kalian. Saya membenarkan seperti membenarkan kalian. Bahkan dalam pembicaraannya lebih lantang, lebih hebat Lebih luas dibanding dengan orang yang iman beneran Kalau orang yang iman beneran, seorang mukmin, lisannya iman, hatinya iman Biasanya penuh dengan ketawa doan. Tidak banyak ini dan itu yang jelas jadi itu menampakkan bahwa dia itu seorang mukmin. Kadang seperti itu yang benar tetapi kadang-kadang orang munafik ini lebih bikin hari imani Lebih menampakkan keimanannya karena ingin ter, apa? ingin dipercaya Pak. Ingin dipercaya oleh, oleh manusia Makanya berusaha Dari mulai tata bahasa diatur supaya dapat kepercayaan Kemudian cara berfakihan pun, cara melangkah pun, cara bergerak pun, uh, kayanya orang ini orang yang tawadhu karena orang, orang yang benar mukminnya ini padahal hatinya busuk. Padahal hatinya ini kotor. Padahal hatinya ini mengarep-arep bahawa mukmin ini hancur. Ini orang-orang munafik. Nah, ka imanikum Kalu amanah Jadi Orang-orang yang munafik itu Ketika bertemu dengan orang-orang yang iman Itu mengatakan amanah beri Iman Ibu bapak pernah Mendengar Ubay bin Abdullah bin Ubay Pernah mendengar Abdullah bin Ubay ya Abdullah bin Ubay itu seorang yang santar berbicara jelas berbicara namun dia itu memiliki sifat-sifat kemunafikan pada satu saat uban Ubay bin Abdullah bin Ubay al-munafiki wa ashabih dengan orang-orang munafik itu Khoroju data Yaumin keluar, satu gelombongan keluar beberapa orang dengan teman-temannya. Ya, dengan teman-temannya, pada satu hari, pas dekat di perjalanan melihat itu ada sekelompok orang mumin. Siapa dia itu? tiada lain adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Ini Abdullah bin Ka'ab, Abdullah bin Ubay ini, maaf, Abdullah bin Ubay ini dari jauh sudah melihat. Dan beliau mengatakan kepada teman-temannya, "Fala madanu minhum akhad, fala ma kharaju da Ketika itu kata Abdullah bin Ubay, "Unduru kaifa aradu hadis sufaha." Dia itu kepada teman-temannya berbicara Hei teman-temanku Kamu lihat itu siapa di depan kita Oh itu kan sahabat Rasul uh, Lihatlah mau apa dia itu Orang-orang yang bodoh seperti mereka itu Itu Ubay Mau apa Aradu sufaha ankum Mau apa mereka-mereka itu? Mau kemana ya orang-orang yang bodoh seperti mereka itu? Dia itu Ubay bin Kaab kalau dari jauh kepada para sahabat itu bilang apa? Bo bodoh. Mencek orang mah jemaah yang tadi masjidnya bara rodok, mau usaha mawah, guys menang baraha dua jam kubara rodo itu saja lemak si ganak itu ya khaifah arah itu ya mau apa dan mau kemana itu para sahabat-sahabat Muhammad itu orang-orang bodoh itu mau pada kemana kebetulan berpapasan dia itu berparsan falamadhanu minuhum akhoda biyadi abibakri r.a ketika sudah dekat ketika sudah dekat yang namanya Abdullah bin Ubay itu langsung Pak teman-temannya disingraikan awas-awas-awas langsung ini langsung suntangan kepada Abu Bakar Siddiq. Dari jauh dia itu ngomong nyebutkan jalma bo, bodoh, Di belakangin ngomongin dia itu Abu Bakar Umar itu orang bego, orang bodoh, orang yang tidak berpengetahuan. Kalau bahasa nama Tolo dan sebagainya itu Ubay Abdullah bin Ubay, pas dekat Bu, pas ini ketemu langsung Abu Bakar, ini tangannya langsung digini, langsung ya, bagaimana kata-kata dia itu dengan kata-kata sambil sun tangan Kalau sekarang, Bu ya jadi bahasanya Ahkodabiyah di Abi Bakrin, kemudian Abdullah bin Ubay itu mengambil tangan Abu Bakar. Sambil mengatakan marhaban bisa dikia saydi Bani Tamim. Wahai Abu Bakar, selamat bertemulah orang yang benar dari keturunan Bani Tamim. Tuh, wasyil Islam dan sebagai seikh di dalam Islam. Ih, hari harapun mah moja muji segera ngenya. Tak awas orang teh. Eh tak, tak jalan ma apa, teh kadang seperti itu. Di tukangan ma ceh-cewan, hari di, di depan. Lumba Di depanmu, oh, kau orang tengah galen koran, suntangan, rangkuk dan sebagainya. Itu punya tujuan dia itu. Tepatipati Ayana melakukan seperti itu. Kalau tidak ada apa Tuju, tujuan, cuma tujuan dia itu adalah busuk. Tidak ada orang-orang munafik ini yang tujuannya bagus, busuk tujuannya, ya. Setelah Abu Bakar Abu Bakar, Ubay bin Qom Ada di belakangnya siapa? Sidak Usman Padahal dia itu, Sidak Usman itu Dijelek-jelekin di belakangnya Sidak Usman itu Eh, Summa akhada Kemudian Abdullah bin Ubay itu Afa akhada biyadi Umar radhiyallahu anhu Faqala marhaban bi sayyidi bani Adi Al-Faruq Al-Qawifidini al-Badnar sahwa malih Eh hey, marhaban selamat bertemu sambil isun gitu Sambil sun tangan selamat bertemu Umar Al Faruq, yak gitu kan? Yang kuat di dalam agamanya, yang sebagai benteng di dalam Islamnya, itu kan mujamuji itu. Itu adalah Abdullah Ubay bin Abdullahnya Ab, uh, Abdullah bin bin Ubay, itu sudah terkenal. itulah ya. Qalu amanna itu Iman, bahkan lebih daripada mengatakan iman Lebih daripada saya iman kepada Allah Iman kepada apa yang diimani oleh kalian Lebih dari itu Maka menghargai, mencium tangannya Merangkul, cekan cipik dan sebagainya Saya ini sama dengan kalian orang yang beriman Tuh, itu teh Syahab Abdullah bin Maka ibu Di akhirat nanti Orang-orang yang munafik ketika di dunia, Pak Maka kita jangan punya sifat seperti itu, ya Jadi kalau kita, bukan, enggak, bukan, apa Kalau begitu, tuh enggak harus suntangan, enggak harus sipika, harus gimana, gitu Bukan Justru kita harus seperti itu, Cuman kita harus dari dalam Ya Dari dalam, keluar dari dalam mengatakan al-umar al-faruk itu dari hati betul-betul ini bukan hanya pencitraan bukan hanya ingin disebut orang yang beriman seorang mu'min bukan ingin disebutkan orang yang hebat beragama bukan ini hanya pencitraan seperti itu itu enggak boleh jadi kita ini harus dari dalam abdiya istilahnya kita merangkul ini betul-betul ada kasih sayang dari dalam ya dari dalam bukan hanya di bibir saja bukan hanya uh, ungkapan lisan saja ini dari dalam hati pun seperti itu hati iman lisan pun iman ketika lisan mengatakan iman hati pun ikut beriman ya marhaban ya Rasulullah ikut memarhabankan baginda Nabi hati pun sama itu cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi di belakang kita ini mencintai di depan pun kita lebih mencintai itu betul tama ya di belakang cinta ulama di depan cinta ulama di belakang cinta asatid as di depan juga cinta asatid as jadi depan belakang sama lisan hati sama itu yang seharusnya yang disebut dengan mukmin sejati bukan orang munafik itu adalah ketika kita berbicara iman di dalam lisan di dalam hati pun kita mengatakan iman. Nggak seperti yang tadi itu ya. tuh apa tuh orang kumpul-kumpul? ya gitu kan? Orang bodoh lagi kumpul-kumpul gitu kan? Pas ketemu, uh kayak gimana gitunya kayak keserupan gitu suntan dan sebagainya mengangkut dan sebagainya itu orang munafik seperti itu ya tak munafik terus orang munafik itu ia dahulu masjid biasa masuk masjid orang munafik itu kalau ketika perang Rasulullah ikut perang cuman beda kalau seorang mukmin perang seorang mumin perang membela Allah dan rasul-nya membela agamanya kalau orang munafik ikut perang itu mencari apa gonimah mencari boyongan mencari hasil daripada peperangan kan Pak Ibu kalau sudah perang itu kalau umat Islam menang perangnya itu boyongan itu ada istri-istri orang kafir Diboyong ada hartanya, ada pedangnya, ada ini, nah bisa dijual, bisa diuangkan, bisa menjadikan kaya setelah perang. Nah orang-orang munafik itu bukan kemenangan untuk Islam, bukan kemenangan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi berangkat perang untuk kekayaannya. Itu kekayaannya. Jadi kalau mirip-mirip -mirip sekarang ini kita ini apa berjuang di dalam Islam teh untuk apa? Kita mempertahankan Islam teh untuk apa? Ya? Mempertahankan menjadi pagar-pagar Islam, menjadikan benteng Islam supaya Islam kuat teh untuk apa? Apa benar untuk kemajuan Islam? Apa benar untuk Allah dan Rasul-Nya? Atau hanya untuk mencari kemakmuran menjadi benteng Islam Hanya untuk mencari ketenangan, keamanan Supaya dilindungi di dalam Islam Itu kan orang-orang munafik hanya seperti itu Pak Ya, orang munafik seperti itu makanya benteng kalau benteng-benteng Islam ini dibenteng oleh orang-orang munafik sampai kapanpun tidak akan menang, tidak akan kuat, kenapa? karena benteng nah karena benteng tidak kuat ada istilah gini sekelompok ini munkarot sekelompok ini e, ibadat ini memperjuangkan keinkaran, ini mempertahankan dan memperjuangkan ibadah. Tetapi kadang-kadang kemunkaran bisa mengalahkan yang disebut dengan hak. Orang yang memperjuangkan agama bisa kalah dengan orang-orang yang memperjuangkan apa kemaksiatan. Kocar kacil lari terbirit-birit karena ketakutan sama orang-orang munkarot. Kenapa tidak? Apa istilah tidak kuat? Inilah benteng-bentengnya. Ini roboh dan tidak kuat. Ada istilah kejahatan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Jadi, secara syariat, ini kejahatan, tapi terorganisir ada ketuanya, ada. Uh, wakilnya ya ada penasehatnya umpama, padahal ini kejahatan. Ada bendaharanya, ada ininya, dan itu sebagainya. Pasti itu akan cepat maju. Tapi kalau seandainya kebenaran yang dibentengi dengan benteng yang roboh, yang jadi bentengnya, bentengnya orang yang suka maksiat. Yang jadi bentengnya, yang menjaganya mungkin ini lebih maksiat daripada orang yang munkarot. Ini terjadi seperti itu, ya. Jadi bentengnya roboh. Memang yang dibentengin mulia Islam, tapi yang di, yang dipakai bentengnya ini cuman kayu yang sudah lapuk, cuman apa? Benteng-benteng besi-besi yang sudah keropos, yang ditendang juga udah hancur. Ya. Nah kalau seandainya kita pengen Islam ini kuat dan dibentengi oleh umat Islam Bentengnya harus kuat Bentengnya kuat ini keimanannya, ketakwaannya, keyakinannya dan akhlaknya Nah kalau seandainya kita merasakan jadi benteng ini Berarti kita harus kuat dalam akhlaknya Jangan mempunyai sifat yang satu adalah sifat kemunafikan Sebetulnya orang-orang yang munafik itu dunia dunia akhirat itu akan rugi, Pak. Dalam ayat nanti Allah jawab ayat selanjutnya. Di akhirat pun akan rugi. Kalau nggak salah di dalam surat Al-Hadid Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim yunadu nahum alamna ma'akum qalu bala walakinnakum anfusakum di akhir ayat. Ini nanti di akhirat ibu bapak ketika orang-orang ini akan dipisahkan antara mukmin dengan orang munafik. Asalnya di akhirat itu disatukan oleh Allah Pak Ibu, ya. Nah, Allah pisahkan ini mukmin, ini munafik, mukmin munafik. Nah, ketika itu orang-orang munafik ini ketika dipisahkan kita dipisahkan di akhirat. Yuna dunahum alam nakum maakum wahai orang-orang yang beriman wahai kalian-kalian kalian. gitu kan kenapa kan dulu kita bersama dengan kita kita ke masjid barang ke masjid kita perang ikut perang kita berjuang ikut berjuang kita mempertahankan Islam ikut mempertahankan Islam kok kenapa sekarang kita dibisahkan Kok kenapa sekarang Allah memisahkan dan membeda-bedakan kita diantara kita? Padahal kita kan dulu maakum bersama kalian. Ini di akhirat Pak kita sama-sama nih semuanya sama-sama kadang-kadang gitu ya teman-teman kita lah gitu kan teman itu nanti keciri hari orang yang mau nggak tinggal itunya agak tinggal. Lalu kemudian koluk Orang-orang mukmin menjawab undangan orang-orang munafik, kalau bala, benar." Benar. Kalian ini dulu bersama kita. Waktu kita baca takbir semuanya takbir. Waktu kita membacakan demi Allah semuanya ikut tasbih. Waktu berjuang sama berjuang, waktu perang di sama perang di kalau zaman dulu. Ya, walakinnakum. Tetapi kalian ini punya penyakit di dalam hatinya Tiga hal. Kata orang mukmin. Ya? Kenapa sekarang dipisahkan kalian dari kami? Dari golongan orang-orang mukmin yang benar keimanannya? Karena kalian di dalam hati dulu Ketika di dunia, ketika bersama kita punya penyakit tiga di dalam hatinya Allah tahu. Yang pertama, panantum anpusakum. Kamu ini adalah mengkhianati diri kamu sendiri. Kamu ini pengkhianat diri kamu pernah kamu bohongin orang perasaan kamu sedang menipu orang sedang bohongin orang padahal hakikatnya kamu sedang bohongin diri kamu sendiri kamu pernah mengkhianati orang perasaan kamu sedang mendolimi mengkhianati orang lain bersuka-suka tetapi hakikatnya kamu adalah sedang mengkhianati, mentolimi diri kamu sendiri. Itu Kamu tinggalkan sholat, kamu tinggalkan ibadah. Kamu anggap perintah Allah ini tidak serius. Itu mendusta dan dusta kamu itu kepada Allah. Dan kamu seolah-olah mengkhianati diri kamu sendiri. Tak ya, salat itu bukan mengkhianati Allah, justru mengkhianati dolim terhadap diri kamu sendiri. Makanya sekarang pisah dengan kami pisah di akhirat dipisahkan pak, walaupun di masjid, walaupun di ruang kantor itu satu meja, ya, walaupun sekarang ini mumpas satu teman dekat tetapi satu seseorang ini dipisahkan dari temannya karena dia itu sering mengkhianati dirinya Sen, sendiri dengan keinkaran, dengan kemaksiatan, dengan kemunkaran, dengan kebohongan dengan mendalimi diri sendiri walaupun pada syariatnya mendalimi mengkhianati orang lain tetap itu apa hasilnya kembali kepada diri kita Sen? Dalam Al-Quran dikatakan apa? In ahsantum, ahsantum lian pusikum, wa in asatum, palaha Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kembali kepada diri kita. Wa in asatum palaha dan apabila kita berbuat kejahatan, kejelekan, kedoliman, maka itu kembali juga kepada diri kita. Maka waspada, ya. Orang mengkhianati orang lain, menghina orang lain, sama dengan menghina diri kita, ya kan? Ini kembali semuanya kepada diri kita. Mengkafirkan orang lain sama dengan mengkafirkan diri kita. Memunafikan orang lain, kamu munafik belum jelas padahal mah, ya ngancur orang teh mana mau munafik belum tentu kok. Mereka itu orang munafik, belum tentu kan cuman kita, kamu munafik, kamu takfir, kamu kafir. Ya, kamu murtad, maka kalau tidak nyata tuduhan kita, semuanya akan kembali kepada diri kita. Maka dalam Al-Quran, la ya awas, satu golongan tidak boleh mencanggih makin melemahkan merendahkan golongan orang lain. Lain ya. Satu perempuan tidak boleh menghina, mencaci maki, melemahkan dan menuding ada tanpa bukti orang lain. Tidak boleh ya. Enggak boleh. Wah, kamu menghina. Ngah. Atau perasaan kita ini, perasaan-perasaan enggak -perasaan. boleh sesalnya kita pulang dari masjid, wah kita lenggang kangkung Mas, lenggang kangkung. Wah, yang soleh mah yang paling soleh mungkinlah di RW ini, Mah. Saya ini bisa menghancurkan amal kita, bisa menghancurkan amal kita. Tetap semuanya kembali kepada Allah, semuanya adalah jasa Allah, semua adalah karunia Allah. Kita dituduhkan di tempat ini, kita diberikan takdir pada saat ini harus ikut mengaji. Ini adalah karunia Allah, ini adalah rahmat Allah. Ini semuanya kadedih kanya'ah ti Allah subhanahu. Allah tak kerededih kerenya'ah ka ibu jengka bapak dina saat anu ayana apa? Kerededih jernya'ah. Dalamun tak kerededih jernya'ah makubah ku Allah tak ibu bapak disimpan dina tempat maksiat Disimpan dina tempat lingkungan nukar ngobrolkan batur menggunjing batur gibah dan sebagainya. Bapak suka di situ, ibu suka di situ. Seolah-olah kita sedang dijerumuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu berlindung kepada Allah, Pak. Sekuat apapun kita, iman kita. Sehebat apapun kita, pertahanan kita. Kalau Allah sudah apa, menempatkan di tempat yang jelek, maka kita akan ada di situ, Pak. Alhamdulillah. Satu, Pak. Apa cenah tadi teh dalam ayat tadi? Kenapa orang-orang munafik dipisahkan dengan orang-orang mukmin? Satu, kerana mereka suka mengkhianati dirinya sendiri. Yang kedua, wa tarabastum. Wa tarabastum itu adalah orang-orang munafik itu kata Allah bukan kata manusia Allah yang tahu isi hatinya watarobastum orang-orang kalian itu ketika di dunia itu menginginkan kehancuran mukmin, itu orang munafik jadi orang-orang munafik mabafa selalu menginginkan kehancuran kalau ada pengajian kapannya pengajian itu bubar? Kalau ada kekuatan Islam, kapan itu terbubarkan dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat orang munafik. Justru kita ini sedang membantu Islam, justru kita ini sedang mengembangkan Islam, menjadikan flow for Islam. Dari mulai kita mengadakan pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu, pengajian ibu bapak semuanya, taklim, mingguan, bulanan. Ini berusaha kita bukan untuk mencari harta. Bukan untuk mencari megah dan kemewahan. Sebetulnya mencari ridho Allah. Kata Allah begini. Saur Allah unsur nih. Tolonglah agamaku, kata Allah. Kalau kamu menolong agamaku, kami yang akan menolong kamu. Bapaknya sedang menolong Allah agama Pansurni ansur kum. Pansurni ansur surkum Tolonglah aku kata Allah bukan akunya. Hei dinilah. Hei dinil islam tegesna agamai. Tolong agama islam ini Allah akan menolong kali. Nah kalau ibu dan bapak bertanya. Ustaz bagaimana kita kalau pengen ditolong oleh Allah. Itu jawabnya. Kamu tolonglah islam. Tolonglah agama dengan apa? Dengan kemampuan kita. Apa sih kemampuan kita? Pertama, oh ilmu. Tolong dengan ilmu. Harta, tolonglah dengan har harta. Jadi kita ini menolong agama Islam ini dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan dan apa, porsi kita masing-masing. Seperti... Semoga doa-doa ibu semuanya, saya minta doanya selama ini sebetulnya kalau di sini Pak Ustadz punya tempat ya, Pak Haji. <guluh> kalau saya, anak-anak yang ngaji itu kurang lebih sekitar 200-an dibagi tiga SIP itu apa, pagi, siang, sore mau sorenya Duhur sama asar menjadi maghrib tapi aneh sampai sekarang Allah belum belum mengar, mengaruniakan tempat itu aja mungkin saya nyebut ya kotor mungkin gitu ya tapi sering berdoa dengan anak-anak gitu kan sering berdoa dengan anak-anak tapi ya Allah ya Karim belum ada ya belum ada apa? Belum ada anugerah Allah yang memberikan tempat di daerah situ. Padahal itu adalah anak-anak itu adalah apa? Generasi-generasi kita yang akan datang, Pak. Ini-ini kita generasi-generasi kita yang dibawa tuh yang harus dipupuk. Kita ini sudah tua 50-60 tidak habis umur kita. Siapa yang akan meneruskan masjid ini? Siapa yang akan mengembangkan masjid ini? Ya. Takut masjid ini diambil orang-orang munafik, takut diambil alih dengan orang-orang yang tidak ya apa, yang hanya akan mencari kemewahan dan hanya mencari kemegahan di dunia saja. Berarti ada tuh ya pemudanya, ada anak-anaknya. Ini adalah generasi apa ya, ya? Saya punya punya generasi, Bu. Tapi Ibu sampai sanit, ya Allah, kenapa engkau belum apa? memberikan apa? memberikan tem tempat. Itu aja. Ya Allah. Jadi mohon doanya dari bapak-bapak semuanya, dari ibu-ibu semuanya ya. Sebetulnya sebetulnya saya udah udah, udah harus pindah. Pak Haji <ti> <ti> dakh semulah sepuh-sepuh doakan mudah-mudahan jangan sampai apa bu, bubar jangan sampai bu, bubar kenapa agama itu apa perlu apa perlu eh, generasi apa ya generasi generasi generasi yang dilihat dari setiap masjid Alhamdulillah mendapatkan kepercayaan itu mendapat dari Allah anak-anaknya cuman tempatnya sampai saat ini saya belum punya tempat itu aja gitu kan buat ibu-ibu pengajian ibu-ibu kurang lebih kan ada ya 60 70 itu kan ada ibu-ibu kan ah. Kalau berjamaah mungkin kalau ditinggalkan sama saya juga dilihatnya adalah umpama 20 orang gitu kan lumayan gitu kan walaupun sering ditinggal gitu gitu kan berjamaahnya. Kalau anak-anaknya ada 200 kan lumayan itu nya ya. Ah itu kan. Jadi e, tapi sampai saat ini yang seharusnya Ibu saya udah beberapa kali menerima surat dari STI Sabili saya harus mengosongkan musola. Saya sudah beberapa kali, tapi saat ini saya eh, apa belum punya Ya harus kemana gitu kan, harus kemana Harus kemana gitu kan Memang ada jauh, tapi kan anak-anak yang kecil Anak-anaknya ke kecil, usianya SMP ke bawah SMP ke bawah? SMP kelas 6, kelas 3, kelas, sampai TK gitu kan Sampai anak kecil, ya nggak bisa dibawa ke sekemi ngadiwa bisa dibawa ke ada yang nawarin wakaf juga jauh nggak bisa dibawa cuman di situ mungkin harus diadakan lagi dan cuman di sini jadi bubar gitu kan padanya padahal jadi doananya dari majelis taklim semuanya tadi juga kemarin juga udah saya nerima lagi terus terang saya nerima lagi bahwa saya ini harus Mengosongkan, itu kan, saya ble, ble, tidak belum bisa menerima, itu kan, belum bisa menerima, itu kan? kan, itu tanah kota Madia dulunya gitu kan, waktu dulu datang ke situ, mendapan-dapan, mohon-mohonan kepada saya, dan setelah orang itu biasanya ya, nah, setelah orang mapan, biasanya orang merasa itu ya, jadi uh, mungkin inilah ujian dan cobaan khususnya bagi diri saya sendiri dan ujian dan cobaan mungkin buat anak-anak gitu kan anak-anak karena anak-anak yang yang taklim di sana kalau di sini mungkin maghrib ya maghrib kalau di sini siang maghrib nggak ada gitu kan jadi maghrib nggak ada jadi itu dari pagi sampai maghrib aja gitu kan nah, itu orangnya pada jauh-jauh gitu kan itunya ada yang dari dari Melenia ada yang mirung. itu jauh-jauh semuanya gitu kan jadi anak-anaknya pada jauh-jauh yang ngajinya itu mondoannya dari semuanya pak ya mudah-mudahan Allah mendatangkan para pencinta akhirat ya pak ya untuk uh, memberikan uh, apa menempatkan jamaah menempatkan anak-anak kaji ya pak ya ilahy al fatihah ya karena ya al mustaqim Ya itu, Pak ya. Ya kita harus punya di mana-mana. Artinya karena dia kan punya di situ nggak apa-apa. Tapi di sini harus diperjuangkan dulu, ya, masnya. <laughs> itu yang kedua. Jadi orang-orang munafik kok kenapa kalian dipisahkan dari orang mukmin dalam ayat ini? bastum karena mereka ini ingin selalu menghancurkan. Ya, orang munafik ini biasanya suka menggunting dalam lipatan. Apa, bisa menjegal kawan seiring itu orang munafik jadi orang-orang munafik itu tidak mau orang teman kita maju orang munafik itu tidak mau kalau saudara kita luar biasa tidak mau mereka itu yang maunya yang maju itu cuma saya yang mau, yang maunya, yang hebat itu cuma saya, yang untung itu cuma saya. Orang lain mah nggak usah untung, nggak usah maju, nggak usah apa. ludes semuanya. Itu orang-orang munafik biasa seperti itu. Rakus bintamak itu orang munafik, ya. Nah maka sifat-sifat yang seperti ini. Watarobastum. Kenapa kamu dipisahkan dari orang mumin? Karena kamu ingin selalu menghancurkan cita-cita mumin yang lain. Karena kamu selalu menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan, tidak mahu orang orang lain orang lain maju, tetapi kamu selalu iri dalam hatinya, iri, dengki, hasud, itu sifat orangmu munafik. Kalau lihat orang orang lain susah dia. Bunga senang, eh orang lain itu gulung tikar, bahagia. Kalau lihat orang lain susah, dia, eh orang kalau orang lihat orang lain bunga, dia apa? Bahagi, eh, bahagia atau apa? Susah ya? Su susah, aduh bisa jadi. Tetangga ini beli kulkas dia yang meriangnya. Ya, tetangga beli mobil dia ini yang ke rumah sakitnya. I dia itu dengar tetangga ini pergi haji I, Dia yang pergi ke Cikutranya I, mati orang itu jadi mikirin tetangga terus ya kalau maju orang lain ini nggak enak ya nggak enak itu sifat orang-orang mu, munafik. munafik udah adanya yang satu lagi aja Warobat eh warobatum wartatum apa wartatum itu adalah ragu-ragu, kenapa kalian dipisahkan dari orang mumi karena iman kalian itu ragu-ragu gak yakin, gak yakin, jadi imannya itu gak yakin, jadi ragu-ragu, penuh dengan keraguan apa benar islam ini kalau diamalkan ini akan benar, apa islam ini akan menguntungkan, ragu apa benar itu akhirat itu apa benar orang iman akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan lain jadi imannya itu penuh dengan keragu keraguan kan dalam ayat yang lain iman itu ada yang iman sami na wa atau e, iman yang yakin itu mas sami wa atau kami dengar, sami siap amal. Amalkan itu, mah iman yang ya yakin ada iman yang ragu-ragu, yaitu yang ragu-ragu mah itu apa kita amalkan enggak? Benar enggak ini teh gitu kan? Ada akhirat, benar ini ragu-ragu. Ya, yeah. jadi ragu-ragu itu bikin malas ngaji, bikin malas berjamaah bikin malas baca Quran, bikin malas tahajud, bikin malas seluruh ibadah kalau imannya ragu-ragu -ra, matak orang munafik mau yuk tahajud, mana yang tak sekali-kali acan, yuk selat duha mana yang tak sekali-kali acan, yuk berjamaah mana yang tak sekali-kali acan itu orang munafik, artinya orang munafik ini hanya sekedar bicara wungkul yang keras, adapun pelaksanaan nol itu orang-orang mau munafik Inilah tiga ya apa ya, yang satu apa tadi tuh? Kenapa dipisahkan orang munafik dari orang mumin? Yang pertama, karena mereka suka mengkhianati dirinya sendiri. Yang kedua, watarobastum. Yang kedua, selalu menginginkan dalam hatinya kehancuran temen-temennya, itu kan? Kehancuran muslim, kehancuran Islam. Yang ketiga. Ragu-ragu dalam iman imannya, itu kan? Wa idah kholakul ladina amanu kalu amana, wa idah kholilah syaitin dan apabila bertemu dengan setan-setannya, maksudnya dengan pemimpin-pemimpinnya, kalu inna maakum inna manahnu mustahjiun. Sesungguhnya kami karena sesungguhnya kami sependapat dengan kalian kepada pemimpinnya mah itu mah tadi. Imah cuma berolok-olok saja, ngagu-guyon, guyonkan. Itulah orang-orang munafik. Muna ketemu dengan kita iman, ketemu dengan pemimpin mereka itu mengatakan bahawa saya sependapat dengan mereka. Tepungu cepengen orang munafik banyak. Jadi sifatnya dul wajahin, Boga benget dua wajah dua, sohibul wajahin mempunyai wajah du. dua. Dua ke sini bicara begini, ke sana bicara begini, begini. Jadi tidak ada yang yang harus pegang sih orang munafik kita tidak boleh mempunyai sifat seperti itu na'udzubillah semua na'udzubillah na mudah-mudahan kita semuanya hasil maksud dan tujuan kita Allahumma hasil makasih dan Allahumma kdi hajatina Allahumma yasir umurana Ya Allah tutupi hajat-hajat kami Tutupi kebutuhan kami Ya Allah kalau seandainya yang hadir punya utang-piutang Ya Allah semoga engkau Ya Allah Bisa menutupinya Ya Allah Dengan berbagai cara wasilah padilah Ya Allah Ya Allah berikanlah kemudahan dalam kehidupan kami Ya Allah berikanlah kemudahan dalam kehidupan kami Ya Allah berjuang kami Ya Allah kuatkan hati kami, iman kami, keyakinan kami Ya Rabb Ya Allah Ya Allah tolonglah kami semua Tolonglah kami semua Ya Allah selamatkan kami dunia dan akhirat kami dijadikan ahli ibadah kami ya Allah Allahumma ij'alna min ibadikas solihin Allahumma ij'alna min ibadikas syakirin Allahumma ij'alna min kal faizin dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh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 suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi, tinggi. akbar wa la la wa wahai para mujahid di tidakkah hati kita sakit